mulai terkait dengan acara kita tanggal 7 Mei 2023. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa acara pidato Anies Baswedan dengan tema meluruskan jalan menghadirkan keadilan akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2023 dimulai pada pukul 13.00 hingga 15 ataupun sampai dengan 16.00 dan selanjutnya dilakukan juga deklarasi dukungan amanat Indonesia kepada Bapak Anies Baswedan dan juga sekaligus pengukuhan amanat Indonesia pada hari itu juga yang dihadiri oleh Koordinator Nasional Amanat Indonesia dan juga Koordinator Wilayah seluruh Indonesia. Dan acara dilaksanakan di Tenis Indoor Senayan di samping kita ini. Dan Insyaallah akan dihadiri ini kita membatasi sampai dengan 10.000 peserta hanya dari pihak Senayan meminta komitmen kita untuk paling maksimal 4.000 sehingga kami sudah menandatangani pernyataan tersebut dan kita akan memenuhi komitmen itu namun juga tentunya ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita juga masih ada yang datang yang secara inisiatif tapi bahwa melalui aplikasi vendor undangan kepesertaan, kami juga lakukan bekerja sama dengan pihak GOES. Dan hal ini juga yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media, kepada publik, bahwa acara ini rupanya sudah mengalami, entah bisa dikatakan... Apa, gangguan, ya. kita bisa katakan gangguan, yang itu dilakukan secara serius. Kenapa? Satu, mereka membuat pengumuman flyer yang sama dengan yang kita keluarkan seperti di, bawah, di belakang kita ini Namun tempatnya berbeda Waktunya sama, tempatnya berbeda Dari kami yang resmi, tempatnya berada di tenis indoor okay, ya Baik, ada ini tambah Ini, ini lagi, ini. Oh, ya. Oh, ya, kita bisa Cukup? Oke okay saya kira itu tadi penjelasan dari, dari apa, vendor tiketing. silakan kalau ada yang bertanya monggo di persilahkan. mungkin pembayaran bisa atau menamakan ini sebagai duplikat, duplikat yang hampir persis sama. Tidak gratis. Terdaftar ke, ke sistem. Kalau nggak daftar gak bisa iya semua yang daftar itu akan diberikan barcode tiket. dan kalau tidak terdaftar itu tidak bisa masuk karena kita akan tap setiap pintu masuk oh masuk dong kita kasih ID card nanti kita masuk ID card untuk wartawan ada ya. <guruh> Pak Sadin izin Pak eh, mohon mempertegas berarti artinya Pak Anies akan hadir langsung di tenis indoor Lalu yang kedua, apakah dari pihak amat Indonesia mengundang partai koalisi, khususnya partai Nasdem, PKS dan Demokrat? Dan yang terakhir mungkin ke Mas Ilham, apakah dari pihak vendor akan mengambil langkah hukum soal kasus dalam tanda petik pembajakan ini? Terima kasih. Baik, yang pertama, satu, Mas Anies insya Allah dipastikan sudah terjadwal untuk datang. Dan yang kedua adalah, Mas Anies menjadikan momentum acara pidato nanti ini adalah momentum untuk menyampaikan visi ataupun apa yang menjadi gagasan Mas Hanis untuk Indonesia yang lebih baik ke depan yang ketiga partai-partai, pimpinan partai akan kita undang Ya, semoga mereka berkenan hadir sehingga bisa menyaksikan langsung bersama-sama dengan kami relawan amanat Indonesia baik pimpinan relawan juga kami undang Pimpinan relawan yang terdiri dari forum komunikasi sekretariat dan pengukuhan amanat Indonesia hanya dilaksanakan di tenis Indoor Senayan pada tanggal 7 Mei 2023. Yang sama, tempatnya berbeda. Dari kami yang resmi tempatnya berada di tenis Indoor GBK Senayan, tapi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu mencantumkan tempat pelaksana acara di Sentul Bogor. Yang kedua, kami menggunakan atau bekerja sama dengan pihak Goes, sebuah platform apa namanya? eh ticketing dan pihak vendor tentunya berpengalaman. Kita tahu bahwa acara-acara besar ditangani oleh pihak eh, ticketing ini. Nah, ternyata bahwa kasih dengan, nanti akan diceritakan oleh uh, Bung Ilham bahwa sehingga teman-teman peserta yang lain itu menerima juga tiket yang sama tapi di tempat acara yang berbeda Nah sehingga kami melihat bahwa ini ada upaya-upaya penyesatan, waktu acaranya sama, tapi ternyata uh, tempatnya yang dibedakan, untuk begitu kami ingin mempersilahkan dari vendor Ticketing. Karena kami punya perencanaan adalah Semua yang akan datang ke acara di Indor Senayan Pada pidato Anies Baswedan Itu mendaftarkan melalui aplikasi Ada link yang disebar Setelah daftar Kalau semuanya syarat sudah dilengkapi Karena syarat yang kami minta adalah Memasukkan nama lengkap First name, last name Memasukkan nomor NIK Memasukkan nama provinsi Terus kabupaten kota, alamat, dan memiliki email dan nomor WA. Nah sehingga ketika itu diterima, maka pihak calon peserta mendapatkan tiket. Mendapatkan tiket, maka nantinya ada namanya penukaran tiket, peserta akan mendapatkan gelang tiket. yang bisa menyaksikan langsung bersama-sama dengan kami, relawan amanat Indonesia. Baik. Pimpinan relawan juga kami undang. Pimpinan relawan yang terdiri dari forum komunikasi sekretariat bersama. Jadi itulah tadi videonya kawan. Jadi akan ada deklarasi dan pengukuhan amanat Indonesia yang disingkat ANIS pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023. Nah, dan dalam pelaksanaannya kita sudah monitor. Ada gangguan-gangguan. Eh, kenapa orang-orang ini banyak takut sama Pak Anies? Katanya survei Pak Anis menurut mereka itu selalu paling bawah. Tapi kenapa masih diganggu? Kenapa cara-cara Panis masih ada yang ganggu? Kalau memang survei-survei yang dibuat itu menunjukkan bahwa Pak Anies selalu paling bawah, ada apa? Ada kegalauan. Berarti kalau mereka-mereka yang tidak senang dengan Pak Anies ini. Sudah mengetahui bahwa elektabilitas Pak Anies paling atas. Faktanya mereka sangat khawatir. Eh. Baikkan videonya kawan. Salam perubahan untuk perbaikan.